Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channelku. How are you guys gimana nih? Kalian semua, semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, tiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video menampakkan super creepy buat Asupan Kalian, oh ya, btw, sekarang lo udah bisa join membership ke channel ini buat dapetin experience selama gue live stream yang lebih seru. Lo bisa dapetin banyak perks, mulai dari loyalty badges, custom emoji, sampai nama lo bakal gue mention di tiap video yang gue upload. Dan jangan lupa juga buat join gue pas live stream, oke. Okay?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 Dua orang ghost hunter dari Jepang dihubungi sama salah satu viewersnya yang cerita tentang sebuah rumah yang punya sejarah kelam. Dulunya rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga yang bahagia. Ada seorang ayah, ibu, dan seorang anak perempuannya. Tapi tanpa sebab yang jelas tiba-tiba keluarga ini tuh jadi aneh. Seolah anak ini kayak punya gangguan kejiwaan. Tiba-tiba suatu malam doi itu ditemukan bundir di kamarnya sendiri. Orang tuanya benar-benar terpukul atas kejadian itu. Dan karena saking sedihnya kehilangan anak sematawayang mereka. Pasangan suami istri itu memutuskan untuk bundir di kamar yang sama. Warga di sekitar rumah itu syok sama kejadian itu. Dan rumah itu jadi kosong sampai sekarang. Sekarang rumah itu jadi milik salah satu kerabat dari anggota keluarga itu. Dan setiap kali anggota keluarga ini ngunjungin rumah itu. Do itu cerita kalau selalu ngalamin banyak kejadian aneh. Pemilik rumah itu ngajak tim Go Center ini buat room tour dan ngasih lihat semua ruangan yang ada di rumah itu, termasuk juga kamar tempat tiga orang anggota keluarga itu yang bundir. Dan gak lama setelah tim Go Center ini masuk ke dalam rumah itu, ada sebuah kejadian yang aneh. oke, <tuk> 事故ってのにですね。うん。いやいやいや。<笑> <どなたもいたしらわないですよね。笑> Ada suara teriakan seseorang yang terdengar dari dalam rumah Yang bikin semua orang yang ada di situ jadi shock dan bingung Karena pastinya nggak ada orang lain di dalam rumah itu selain mereka Selain itu pemilik rumah ini juga sempat ngasih lihat sebuah video Yang berhasil doi rekam pas doi mengunjungi rumah ini sendirian beberapa waktu yang lalu Perhatiin baik-baik, kayak ada seseorang di balik jendela yang melambaikan tangan ke arah pemilik rumah ini dari kamar anak perempuan yang ada di lantai dua, padahal sama sekali gak ada orang di dalam rumah itu. Gak cuma itu ya, di waktu yang lain. Doi juga sempat ngerekam sebuah video yang super creepy. Pas Doi berjalan deket tangga yang ada di rumah itu. Sekarang gua pengen lo semua buat perhatiin video yang ini. bye baik, -baik. Pemilik rumah ini langsung nyalain handphone dan mulai ngerekam Karena Doi ngerasa kayak ada suara pintu yang dibentur-benturin Padahal Doi lagi sendirian di dalam rumah itu Dan pas Doi ngevideoin ke arah tangga naik ke lantai 2 Doi shock banget Karena tiba-tiba ada sebuah kaki berukuran kecil dengan warna yang pucat Berjalan turun dari lantai 2 ke arah bawah tangga Hanjir sumpah creepy banget ini men Doi langsung notice sama penampakan itu dan buru-buru cabut dari situ Oke, sekarang balik lagi ke investigasi yang dilakuin sama tim Ghost Hunter ini ya. Anggota tim Ghost Hunter ini tuh ada dua, ada Hiro dan Tomo. Si Hiro ini eksplor di dalam rumah ini, sedangkan Tomo itu nungguin di luar rumah. Hiro nyobain buat naik lantai dua ke kamar tempat tiga anggota keluarga itu bundir. Dan sekarang coba deh, lo perhatiin video yang Doi rekam ini baik-baik. Thank ada. kelihatan kelihatan。 Oke, sekarang gua kasih lihat videonya sekali lagi ya. Tapi gua pengen lo buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik. Tenki Sudah Ya, mungkin masih banyak di antara lo yang gak keliatan penampakannya yang mana sih, Bang? Coba deh, sekarang lo perhatiin baik-baik pas hero masuk ke dalam kamar itu. Lo perhatiin ke arah kiri bawah frame. Di situ ada sesuatu yang bentukannya mirip kayak rambut panjang yang bergerak menjauh dari hero. Seiring hero berjalan mendekat masuk ke dalam ruangan itu Hiro sama sekali gak sadar sama penampakan itu Sampai doi pulang dan lihat rekaman video yang tadi Anjir lah ini merinding buat sumpah <tuh> Ada rambut anjir banyak virus mereka yang percaya kalau yang tadi itu bisa jadi arwah dari anak perempuan anggota keluarga ini yang tewas budiri di dalam rumah itu yang mungkin arwahnya tuh masih stuck dan terperangkap di dalam rumah itu gue nggak ngerti lagi ya karena background ceritanya tuh udah budir gitu ya jadi kerasanya tuh udah creepy banget aja gitu jadi creepinya tuh udah ultimate menurut gue tapi gimana ini menurut lo oh. Ada sekelompok ghost hunter dari Jepang yang dikirimin sebuah video dari viewersnya. mana video itu direkam oleh seorang kakak laki-laki dari salah satu viewers mereka. Yang sekarang ini udah meninggal. Doi cerita, kalau kakak laki-lakinya itu emang selalu tertarik sama sesuatu yang bersifat paranormal. Dan sering banget eksplor ke tempat-tempat angker yang terkenal di Jepang. Nah suatu hari si kakaknya ini mau eksplor ke sebuah terowongan angker di prefektur Fukuoka di Jepang. Dan ada sebuah kejadian yang aneh banget yang terekam di videonya Perhatiin baik-baik Tiba-tiba, cowok ini tuh ngedengar ada sebuah suara yang aneh yang bersumber dari belakangnya. Seketika itu juga, doi langsung buru-buru buat noleh ke arah belakang, dan di situ doi ngelihat ada sosok bayangan berwarna hitam yang berdiri persis di depannya, Dimana mana lu bisa lihat sendiri beberapa detik sebelumnya bayangan itu nggak ada. Dan secara refleks, doi langsung kabur menjauh dari sosok yang tadi nah yang aneh adiknya cerita kalau seminggu setelah kejadian itu kakaknya ini tewas karena sebuah kecelakaan yang aneh dan setelah kakaknya meninggal Doi cek ke handphonenya ada video ini dan ini adalah video terakhir yang Doi rekam sebelum kakaknya itu mokat so apakah kecelakaan yang dialami sama cowok itu masih ada hubungannya sama video ini atau semua itu cuman cocokologi aja gimana nih menurut lo Gak banyak informasi yang bisa gua dapetin dari video ini, tapi video ini direkam oleh seorang viewers dari acara TV show di Jepang. Doi notice ada yang aneh di salah satu scene acara reality show itu, yang doi tuh ngerasa gak seharusnya ada di situ. Coba deh, sekarang lu perhatiin video yang ini baik-baik. Ada sebuah kepala yang mengintip dari balik kulkas dan mukanya tuh pucet banget. Lu bisa lihat ya orang-orang yang ada di video ini semuanya tuh nggak sadar sama penampakan wajah itu. Dan ini bukan video prank ya guys, karena acara TV itu sama sekali nggak ada hubungannya sama penampakan sosok yang tadi. Bukan bagian dari set atau backdrop juga. So, pastinya sosok itu bukan settingan. Tapi gue nggak tahu nih ya, apakah mungkin yang tadi itu cuma ilusi optik aja. Apa mungkin yang tadi itu cuma ilusi optik dari benda-benda yang ada di dalam rumah itu. Atau jangan-jangan yang tadi itu emang sebuah penampakan. Gimana nih menurut lo? Video yang berikutnya ini aneh banget ya. Jadi ada dua orang urban explorer yang nyobain masuk ke sebuah rumah yang katanya angker di Jepang. Mereka bernama Kuro dan Siro. Di situ mereka masuk cuman berdua dan pengen ngebuktiin tentang mitos yang beredar tentang rumah itu. Begitu masuk ke dalam, mereka langsung nyobain buat komunikasi sama sosok yang ada di dalam rumah itu. Tapi nggak banyak respon yang mereka dapatin. Tapi ada salah satu scene di video mereka yang menurut gua tuh creepy banget. Pas Kuro dan Siro ini lagi berpencar dan Kuro duduk sendirian di ruang tamu. Ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kameranya. Perhatiin baik-baik. awalnya si Kuro ini ngerasa ada yang aneh sama tangannya makanya Doi itu berkali-kali megang tangannya tapi nggak lama kemudian pas Doi coba buat cuek tiba-tiba ada sebuah tangan yang coba buat megang pundak Doi dan terekam jelas di kamera yang ngerekam ke arah Doi Doi langsung berasa dan noleh ke arah kanannya dan seketika itu juga tangan itu langsung hilang padahal lu bisa lihat ya dari angle kamera yang lain di belakang Kuro itu sama sekali nggak ada orang dan Doi cuman duduk sendirian di kursi itu Anjir ini creepy banget sih sumpah Cuman karena si Kuro ini emang orangnya cool ya Jadi Doi itu kayak nggak banyak bereaksi gitu Karena emang orangnya kurang ekspresif Selain itu juga karena di video-video yang lain Doi udah pernah ngalamin kejadian yang lebih serem dari fenomena yang tadi Itu. Video yang berikutnya ini aneh banget, karena video ini udah dipost di Youtube dari tahun 2010. Jadi usia videonya udah 13 tahun lebih. Di video itu ada seorang cewek yang baru aja beli handphone. Karena doi lagi excited banget, jadi doi nyobain kamera dari handphone barunya itu di rumahnya. Tapi karena video ini tahun 2010, jadi meskipun handphone baru, kameranya itu masih burik guys. Tapi meskipun kualitas gambarnya itu burik, gua jamin lu bakalan paham apa yang aneh dari video ini. Perhatiin baik-baik, pas cewek ini lagi nge-pending-pending kameranya di lorong rumahnya. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan berwarna hitam yang berdiri gak jauh dari tempat cewek ini berdiri, dan karena bayangannya itu gede banget, jadi seketika itu juga cewek ini langsung sadar. Tapi pas doi arahin lagi kameranya ke tempat yang sama, selangga sampai sedetik, sosok yang tadi itu udah ngilang. Gua udah nonton videonya berkali-kali ya, tapi gua masih bingung. Item-item yang tadi itu asalnya dari mana? Kalau misalkan yang tadi itu cuma ilusi optik aja, menurut gua kayaknya nggak mungkin ya. Karena penampakannya itu sejelas itu loh. Segede itu. Dan gue yakin banget kalau ini jelas bukan video editan ya guys. Karena video ini udah di upload ke youtube tahun 2010. Tahun dimana adsense belum ada, editing video masih sulit, dan motivasi orang bikin video settingan supaya viral dan duitnya banyak itu belum masif kayak sekarang. Kalau video ini di post tahun ini, 2023, gue yakin 100% kalau ini cuman video settingan dan video fake aja. Tapi video ini tuh 2010 loh. Lo mau ngedit pake apa? Blackberry mini? Gak mungkin kan? Tapi tetap aja. Real or fake? Gimana menurut lo? Oke okay guys, that's it untuk kali ini. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.